Minggu lepas kita lihat macam mana Syed Saddiq bersama kumpulan Mahasiswa Demokratik telah dihalang daripada memasuki kampus UITM Shah Alam untuk menjalankan sesi dialog mereka bersama mahasiswa. Walaupun UITM Shah Alam telah mengatakan mereka mereka berjanji akan mengadakan balik program ini pada hari yang lain tetapi saya rasa memanggil polis bersenjata untuk menghalang sesi dialog adalah agak melampau. Tetapi perkara ini menedahkan satu lagi benda yang agak besar iaitu penglibatan politik rakyat Malaysia terutama sekali golongan anak muda. Kepada mereka yang masih lagi tak tahu, rakyat Malaysia sekarang ni tak suka berpolitik, tak suka bercakap pasal politik dan tak suka melibatkan diri dalam bidang politik terutama sekali golongan anak muda. Antara sebab yang diberi ialah yang pertama mereka rasa agak penat dan muak dengan keadaan politik di negara kita sekarang. Dan yang kedua ialah mereka rasa suara mereka masih lagi akan ditindas walaupun mereka melibatkan diri di dalam bidang politik. Walaupun mereka tidak salah tapi saya rasa masih ada satu lagi sebab utama yang lebih mendalam, yang terpalit dengan budaya politik di negara kita. Jadi ini adalah topik video kita untuk hari ini. Untuk melihat perkara ini dengan lebih mendalam, kita akan melihat sejarah penglibatan politik di negara kita, keadaan penglibatan politik di uh, di negara kita sekarang dan juga apa yang kita boleh buat untuk mengubahnya. Jadi mari kita mula dengan melihat sejarah penglibatan politik di dalam negara kita. Seperti yang korang tahu, sebelum tahun 2018 UMNO dan Barisan Nasional telah memerintah Malaysia selama 61 tahun. Ini bukannya sebab mereka kerajaan yang bagus. Tetapi antara faktornya ialah mereka mengawal media utama di negara kita yang memainkan naratif mereka adalah pejuang kemerdekaan dan sesiapa yang mempersoalkan ataupun uh, mempunyai pendapat yang berlainan dengan mereka adalah salah. Siapa-siapa yang membantah, mempersoalkan ataupun yang mengeluarkan pendapat yang berbeza daripada orang akan selalu dikacau, dikecam, disoal siasat dan ada juga yang ditangkap. Oleh sebab itu, rakyat Malaysia pada waktu itu mengelak daripada bercakap atau melibatkan diri dalam politik sebab mereka takutkan keselamatan mereka. Dan selama 61 tahun, ketakutan ini dah berubah daripada amalan kepada budaya. Jangan fikir pasal politik. Jadi balik-balik ke zaman sekarang. Korang mesti ingat, kita kan kerajaan dah baru. Tak mungkin budaya ni masih ada. Tetapi kita kena ingat dua perkara. Yang pertama, tahun 2018 baru enam tahun yang lepas. Maksudnya, keraja jatuhan kerajaan Barisan Nasional masih lagi baru. Untuk letak dalam konteks, pada tahun 2017, tahun terakhir pemerintahan Barisan Nasional, saya baru tengok movie John Wick 2. Padahal minggu lepas, saya baru tengok movie John Wick 4. Kita tidak boleh menghapuskan budaya dalam jangka masa dua filem. Kita kena tunggu sekurang-kurangnya John Wick 8. Dan yang kedua, Barisan Nasional dan UMNO masih lagi dalam kerajaan. Sebenarnya, keadaan sekarang masih belum lagi betul-betul berubah. Kita boleh lihat bila Syed Saddiq dan pihak Mahasiswa Demokratik dah dihalang untuk memasuki kampus UITM. Sebelum siapa-siapa bangkitkan isu berkecuali ataupun neutrality, saya nak tanya kenapa UMNO boleh berceramah di UITM Dungun? Padahal Syed Saddiq dan mahasiswa demokratik dihalang daripada memasuki UITM Shah Alam. Bukan itu saja. Banyak tempat kerja dan ofis mengadakan larangan politik dalam klausur uh, kontrak pekerja-pekerja mereka. Oleh itu, pekerja-pekerja yang ditangkap melibatkan diri di dalam politik boleh dibuang kerja. Dan orang-orang yang terlibat di dalam politik tidak akan diambil bekerja. Dan saya rasa benda ini sangat-sangat tak betul. Bukan saja sebab hal awal pekerja di luar tempat kerja tak ada kena mengenai majikan tetapi ini melanggar hak kerakyatan mereka untuk penglibatan politik Tambah pula dengan keadaan politik yang memenatkan dan memuakkan, dan golongan orang muda merasa suara mereka ditindas Memang patutlah mereka tidak mahu melibatkan diri dalam politik Jadi sekarang kita dah tahu ini adalah keadaannya Macam mana kita boleh berubah Pertama, kita poskan aku iaitu universiti dan college kolej universiti yang menghalang mahasiswa daripada melibatkan diri di dalam politik walaupun mereka sudah pun boleh mengundi. Kedua, kita mesti beri insentif kepada sekolah-sekolah pengajian tinggi yang mengadakan kempen kesedaran politik kerana mengundi tu dah menjadi tanggungjawab mahasiswa. Dan ini juga akan memastikan penglibatan sekolah-sekolah swasta. Ketiga, undang-undang untuk mempertahankan pekerja-pekerja yang melibatkan diri dalam bidang politik Ataupun orang-orang yang terlibat dalam bidang politik Daripada tidak diambil kerja Dan keempat Sebab juga tidak patut menghalang anak-anak mereka Yang sudah pun boleh mengundi Daripada menyertai ataupun melibatkan diri Di dalam aktiviti-aktiviti politik Dan akhir sekali saya nak bercakap terus Kepada golongan-golongan pemuda Daripada skrin saya ke skrin kamu Apa khabar Anjah-anjah sekalian? Saya tahu keadaan politik negara kita memenatkan dan memuakkan. Saya faham. Keadaan politik di negara kita sangat amat menyedihkan dan juga memurungkan. Tetapi itulah poin dia sebenarnya. Mereka nak kamu muak, nak kamu penat, nak kamu tak ambil kisah. Dengan cara itu kita takkan kacau mereka. Untuk betul-betul ubah negara, kita bukan saja perlu ubah kerajaan, tetapi kita juga perlu ubah diri kita sendiri. Pemimpin-pemimpin kita adalah gambaran kita sendiri. Bila kita berubah, pemimpin kita juga akan berubah. Macam mana kamu kata kamu nak lebih baik kalau kamu tak nak ambil kisah? Golongan-golongan pemuda adalah golongan-golongan yang paling kuat di dalam mana-mana society. Tak payahlah korang nak pergi jauh tengok Alexander ke, The Young Thirds ke. Pada PRU 14, kejatuhan Baisan Nasional adalah disebabkan oleh undi golongan-golongan pemuda. Saya harap korang ingat benda tu. Terima kasih kerana menonton sehingga takat ni. Dan kalau korang masih lagi menonton, tuliskan mansuh aku di dalam komen section. Dan alang-alang apa kata korang subscribe, like ataupun share kepada kawan-kawan. Bukannya kena bayar pun.